Kampung Pampangan Ulu Kimanis. Ah, jika anda menyaksikan ah, klip tadi, ah, itu merupakan pengaman masuk ke jalan ah, daripada jalan besar, ah, jalan ke Kimanis Keningau ah menuju kemari dengan satu jalan alternatif. Sebenarnya itu jalan anu patu, jalan ah, apa ke Pohon Kata, Kampung Orang Pak. Ah, jadi tapi menghubungkan jugalah ke Kampung Pampangan di sini so banyak uh, uh, apa, uh, jaringan jalan yang perlu di perlu yang perlu di apa uh, dibangunkan uh, mungkin mau diturapkan atau mau dibagi simen bagi yang uh, yang uh, apa yang curam so ada bukit-bukit juga sana oke okay, sekarang kami mau menuju ke dari pambangan m pergi. Jalan ini tembus ke SK dah ingin kalau saya tak salah. Saya, nah. <laughs> saya sekarang berada di Jalan Lama Ulu Kimanis. Eh itu jalan ini merupakan jalan lama menghubungkan antara Batu 14 ke One, uh, so di antara jalan ini ada beberapa buah tempat yang kita tuju, yaitu uh, Kampung uh, Sempiling dan juga Viking. Beberapa tempat lagi lah di kawasan dulu nih, dan uh, ya lah nanti kita akan tengok uh, macam mana keadaan jalan di sini. Bun saya punya. tadi baru ada, kita kita di rumah Tidak di sana, Udun Barang, puluh Cina Woy, bansai itu Ya lah, cakap Cina di sini, Udun oh, ya, kan? Bansai Bansai, ya kalau <laughs> mau Bulus nyerang Bulus nyerang Bansai Ini satu-satunya selang <laughs> Tidak tahu Kuala Pus itu Oh Tapi sana, kalau dia punya pusat sana lagi Ini area Kuala Pus ya. Pula mana daftar menulis pilihan layar, kantor umroh Madani, Oh, yang pas sakit kan yang di sini To